Assalamualaikum hari ini kita akan mereview uh, lebah yaitu lego bahara dari berbagai kemasan yang pertama uh, ini kita ada lego mini lego yang paling kecil ukurannya sekitar 1 cm ke 1,5 cm nah ini kemasan table makanya praktis udah kita kasih tempat supaya nanti ketika bermain udah ya bisa langsung masukin lagi ke tempatnya di labiran lagi karena sudah belajar untuk bertanggung jawab merasa bentuknya kecil-kecil uh, ya dia berwarna-warni di dalamnya kita akan kasih uh, tutorial tutorial di sini ada tutorial buat pesawat dan juga ada berbagai gambar yang sudah kita contohin dibuat ini tutorial pesawatnya ini ada di dalam kemasan sini. Uh, kemudian yang kedua ini ada bentuk yang lebih besar yaitu kurang medium ini ukurannya lebih besar jadi lego yang uh, mini tadi kita bandingkan ini yang mini kemudian ini yang medium jadi terlihat jelas ya perbandingannya kalau yang medium ini sekitar 2 x 2,5 cm selanjutnya di sini ada Uh, yang jumbo nah ini yang lebih besar jadi kalau ayah bunya yang kemarin bertanya-tanya ukuran yang lebih besar dia lebih aman untuk adik-adiknya yang masih batipa ini kita punya yang ukuran 3 cm lebih, uh, jadi lebih besar dari 12 yang tadi kita akan coba bandingkan yang jumbo yang medium dengan yang mini terlihat jelas ya perbandingannya nah asiknya bermain Lego jadul ini Uh, kita akan belajar uh, melatih motorik anak motorik secara halus maupun secara kasar Dan ini lebih ke uh, kognitif ya, belajar kognitif Kemudian anak juga akan mengenal warna Karena di sini ada berwarna-warni yang memang dunia banget Terus uh, dia akan mengenal konsep besar, kecil, uh, panjang dan uh, timur uh, Ini uh, untuk kemasan Untuk yang mini kita ada tiga kemasan ukuran yang pertama adalah 150 gram kemasannya seperti ini sudah kita kasih tempat seperti ini ya kemudian sudah dikasih tutorial di dalamnya kemudian ada kemasan satu kilo seperti ini kemasannya lebih kecil lah jadi ini tidak kita kasih tempat uh, kuantitinya lebih banyak uh, dan dia juga ada tutorialnya di sini ada tutorialnya kemudian juga ada kemasan ekonomis kemasan 10 ribu. Jadi buat ayah bunda yang memang masih mau coba-coba Boleh mencobain dulu yang kemasan yang ini Ini ada kemasannya Cuma satu kemasan Ukuran 150 gram di sini kurang lebih ada 120 piece Kemudian yang jumbo juga sama 150 gram Isinya kurang lebih ada 80 piece Dan ini berwarna laminya ya Ini cuma satu ukuran uh, Mungkin review Begabalura uh, Akan uh, Kita Dan ini adalah